Analisa USD Yen tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan USD Yen secara keseluruhan berada dalam tren bullish dan diperkirakan masih akan bergerak naik lebih lanjut ke sekitar area 115.600, cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di atas area 115.150, karena ada potensi USD Yen kembali bergerak naik ke sekitar area 115.600, Sebaliknya waspadai jika USD/JPY berhasil menembus ke bawah area 115150 karena ada potensi USD/JPY berbalik bearish ke sekitar area 114849. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212